dari idola kita Di kabar pertama langsung diawali dengan postingannya Kak Wandahara bersama Bunda Lasti Ini Masya Allah banget Dibersambil ya foto cantik Saat syuting video klip project Bareng dengan Kak Wandahara Masya Allah mudah-mudahan Diberikan kesuksesan Untuk singlenya Bunda Lasti Karena warga konoha sudah gak sabar banget Menantikan kejutan single Terbarunya Bunda Lasti kecewa di postingan ini pun Kak Wanda menuliskan sebuah kalimat Kamu pilih yang mana katanya tuh wow. <laughs> ini cute banget dan langsung tentunya banjir komentar di antaranya dari akun Kak Mersiska di situ mengatakan dua-duanya lah solehah katanya itu amin masyaallah ada juga tanggapan dari Papa Bilar di situ mengatakan kaget dicilubak sama Wanda Hara katanya itu Luar biasa, ada juga tanggapan dari Kabibu: pilihan yang sulit, ada karenzi kordennya, atau selalu sama kordennya. Katanya, tuh, karenzi malah milih kordennya nih. Aduh, ada aja kelakuan yang tentunya kocak. Yang selalu tentunya kita bahagia, yang selalu kita tentunya happy banget ya, melihat Lesti Bilar dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga selanjutnya sahabat, kita simak idola kesenangan kita tentunya sampai malam syuting video klip dan tentunya salah satunya ada mobil antiknya Papa Mi yang ikut tentunya syuting luar biasa ini mobil yang luar biasa keren banget sahabat ya bakal tentunya wow banget nih hasilnya sudah nggak sabar nungguin coming soon. Dijamin pasti keren banget di persembahan lagu terbarunya Bunda Lesti dan sekaligus video klip terbarunya Bunda Lesti secara keseluruhan sih memang video klipnya ini diproduksi <coughs> secara keseluruhan video klipnya Bunda Lesti kejora yang jadi produsernya itu adalah suami tercinta Rizky Pilar ini yang paling ditunggu. Kemudian juga kita lihat di Cidukan Idol kesayangan kita bersama kru Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya, selesai syuting video klipnya Ditunggu launchingnya Kita selalu mendoakan yang terbaik Masya Allah Ini keren banget Kita lihat juga slide kedua Mobilnya Papa Bilar pun tentunya ya, Menjadi bagian di video klipnya Bunda Lasti Untuk slide berikutnya juga kita lihat nih Proses syuting kita lihat juga selanjutnya. Eh, ada idolnya Bunda Lesti Rangga Azob. Wow, Rangga Azob juga tentunya menjadi bagian di video klipnya Bunda Lesti Kejora. Ini juga kejutan yang paling akan membuat sebuah tentunya persahabatnya video klipnya bakal booming nih. Ini salah satu Rangga Azob adalah tentunya idola Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga selanjutnya, bersahabat makin gak sabar, dengan coming soon ya, video klip single terbarunya Lest di Keciora momen ini pun juga kembali oleh aku sentol putih bilar kita simak kalimat caption yang ditulis akhirnya selesai syuting video klipnya ditunggu launchingnya keren nih ada mobil klasik Papa Bilar sama ada Raga Azog, idolnya Boonless dari dulu gak sabar nunggunya, tuh wow, <laughs> ini keren gak sabar untuk menantikan kejutan yang akan disuguhkan oleh leslar entertainment. Bismillah persahabat, semoga makin sukses untuk idolaksengan kita. Begitu banjir komentar dan doa yang diberikan oleh para fans ya diantaranya persahabat dari akun instagram. Tika Munfar mengatakan mantap kru baru semua semoga sukses buat leslar dan tim yang solid. Amin. Ada juga tanggapan Purnama Dot Yani. Bismillah, semoga sukses dan banyak yang suka lagu terbarunya Bunda Les. Amin. Mudah-mudahan booming, trending, dan banyak yang suka buat lagu terbarunya Bunda Lesti. kejora. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga, begitu banyak yang gak sabar. Udah gak sabar nungguin lagu terbarunya Bunda lestiani yang terbaru. Yang sabar ya, kita nungguin lagu terbarunya Bunda El. Semangat terus untuk kita semuanya. Tunjukkan bahwa warga Konoha semakin kompak Semakin solid untuk mendukung yang terbaik Karya-karya Lesti Kejora Kemudian juga persahabat berikutnya Ini ada momen yang membuat kita tentunya baper juga nih persahabatnya Saat Bunda Lesti dipanggil Lesti tidak nyaut-nyaut Ketika ketiga kali dipanggil Bilar langsung noleh Wow padahal ini sebelum nikah nih persahabat memang tentunya persahabat kita melihat Idola adzhan kita begitu saling melengkapi masya Allah mudah-mudah sehat rukun rumah tangganya bahagia selalu sakinah mawadah dan warohmah amin selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada cidukan BBL ini sepertinya otw pulang duluan ya persahabat dia bersama ke Arifvi masya Allah makin lucu makin menggemaskan Apalagi dipanggil langsung nyaut dan sambil ngegas juga nih persahabatnya anak bener, anak hewan, anak solehnya panda, masya Allah. Ini keren, membuat kita kagum dan tentunya selalu bangga dengan BBL. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan pasti juga kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar baik berikutnya.